Nah kalau jenengan mengajukan proposal kepada bupati, ngajukan proposal kepada wali kota, ngajukan proposal pada pimpinan perusahaan aja nggak takut minta kok kebutuhan kami seperti ini, seperti ini, seperti ini datanya bla bla bla bla bla maka kami minta sekian. Namanya ngajukan proposal kan nggak ada salahnya atau betul atau betul ngajukan proposal itu boleh boleh saja nanti yang diajukan tadi tinggal mau nerima atau no nolak tapi yang ngajukan ya ya enggak ada masalah wongsa tinggal setor kok perkara nanti diterima atau ditolak tidak rugi apa-apa betul-betul ditolak atau diterima enggak rugi apa-apa kalau diterima Alhamdulillah ngajukan 100 miliar cair 1 miliar Alhamdulillah luang orang modal modal orek-orek-orek-orek-orek-orek-orek orek betul atau betul Model coret-coret-coret cora ketik-ketik, ketik kemudian stempel, ceplok, mengajukan proposal, cair satu miliar. Wallahamdulillah. Nah, kalau mengajukan proposal pada perusahaan, pada atasan ya, pada lembaga nggak takut. Sementara perusahaan itu juga tidak pernah keluar koar Wahai masyarakat Indonesia, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Barang siapa butuh sumbangan, silahkan ajukan proposal ke perusahaan saya. Saya belum ketemu, belum ke ketemu, dan tingkat kekayaan perusahaan itu ter, terbatas. Nah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memiliki saya, Allah yang memiliki Anda, Allah yang memiliki kita semua, Allah yang memiliki jagat raya, Allah yang memiliki semuanya. Berarti, Allah yang Maha ka, Kaya. Allah yang maha maha dermawan Allah yang maha baik Allah yang maha pengertian Allah yang maha mendengar Allah yang seperti itu bukan cuma memberikan saran bahkan memerintahkan kepada kita semua Udu'uni astajib lakum mintalah kalian semua kepadaku panggil aku aku jawab panggilan kalian aku penuhi permohonan kalian ya nah, kalau kita punya Tuhan yang seperti ini kira-kira enak atau enggak enak enak atau enggak enak kekayaannya unlimited ya kedermawanannya unlimited betul kan pengertiannya super super super super pengertian ya pintunya enggak pernah ditutup selalu enggak ada mohon maaf jam kantor sampai jam 4 sore nggak ada mohon maaf ini hari Sabtu ahad kantor libur, ajukan hari Senin enggak ada, jenengan mau ngajukan proposal hari Senin oke, okay. hari ahad oke, okay. hari Sabtu oke okay. jam 2 malam oke, okay. jam satu siang oke, okay. jam istirahat oke, okay. jam berapapun ngajukan proposal pada Allah Ta'ala pintu Allah babuh maftuh, pintunya selalu ter terbuka ini ilmunya begitu sekarang pertanyaan saya bapak ibu sekalian dan hadirin semuanya seberapa jauh anda meyakini Allah mampu memberikan yang anda inginkan ding, ding, ding, ding. saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala yang hadir di majlis ini pemirsa dimanapun anda berada seberapa jauh anda meyakini Allah Ta'ala maha mampu maha bisa memberikan yang Anda inginkan. Tanya saya, yakin atau enggak yakin? Percaya atau enggak percaya? Seberapa besar? Boleh. Saya nanya boleh. Jenengan sering minta enggak Yakin. Contoh pernah minta uang 20 miliar sama Allah? Belum. Belum. Kenapa? Kebanyakan? Oh, 20 miliar itu kebanyakan. Nah, terus merasa kalau kebanyakan kenapa? Merasa nggak mungkin gitu. Iya. Eh, terus nanti dari mana begitu betul berarti jenengan yakin tidak sama Allah yakin yakin tapi tapi tapi yakin tapi yakin babe, tapi ini yakin apa redok ragu yakin pakai limit, pakai batas. Betul. Lah kalau yakin pakai batas itu berarti yakin atau kurang yakin? Contoh suaminya bilang kepada sang istri, "Dek, kamu minta apapun saya beri." Suami ngomong ke istri, "Dek, kamu minta apapun saya beri." Si istri yakin suaminya ini sangat mencintainya. Kira-kira istrinya akan minta segala-galanya atau pakai ngukur? Mintanya tuh langsung ucap atau ngukur kemampuan suami? Ngukur kemampuan suami, betul. Jadi kalau suaminya gajinya satu bulan 4 juta, ya nggak mungkin minta mobil harga 2 mil, miliar, betul begitu. Kenapa? Karena ngukur kemampuan suami. Pertanyaan saya, kalau Anda, saya, kita, butuh kepada Allah ta'ala kita ngukur enggak kemampuannya Allah enggak yang kita ukur apa kemampuan ki kita berarti ini benar atau salah salah lawang mintanya sama suami kok ngukur kemampuanmu ya kamu ukur kemampuannya mau ngasih betul begitu kan Nah, minta sama Allah Ta'ala, kenapa kamu ukur kemampuanmu, bukan kemampuannya Allah Ta'ala. Berarti kamu merasa yang bisa berbuat engkau, yang bisa memberi engkau, yang bisa mewujudkan engkau, dan kamu minta sama Allah itu cuma pantas-pantesan. Masya Allah. Na'udzubillah. Amin.